Alhamdulillah hari ini, tepatnya hari Jumat, tanggal 4 Maret tahun 2022. MTS Negeri Timah Serang tim adiwiyatanya kita telah melakukan sosialisasi mengenai sampah, pemanfaatan sampah di Pondok Pesantren Anawa. Kita sudah langsung dengan UMI, pemilik Pondok Pesantren Anawa, Uh, boleh diutarakan pesan dan kesan setelah kegiatan hari ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah amma ba'du. Uh, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan hanya rasa syukur. Dan Alhamdulillah dan kami mewakili dari keluarga besar Anawa, merasa tersanjung dan berterima kasih sekali atas kehadiran tim Adiwiyata dari MTS Negeri Maserang. Mudah-mudahan eh, apa yang mereka sampaikan ya khususnya kepada Ibu Sulviati eh, bisa bermanfaat dan itu bisa direalisasikan terutama untuk kebersihan, terutama, paling tidak kebersihan lingkungan di di Pondok khususnya, dan umumnya mereka bisa merealisasikan dalam kehidupannya di masyarakat, paling tidak dalam keluarganya, masyarakat lingkungannya, dan seterusnya. Hanya rasa syukur, Alhamdulillah, dan terima kasih, Zazakumullah Hirun Kasiro, yang bisa kami sampaikan kepada tim adiwiyata Ibu Sulviati dan Bu Emil serta Kang Syukur serta Kang Jamal Zazakumullah hanya Allah yang bisa membalas kebaikan eh, kalian semuanya amin amin ya rabbal amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya kegiatan hari ini di An-Nawa An luar biasa keren